Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya naga spesial mahagia juga persahabat ya buat kita semua para fans di sini kita lihat uang pertama ada postingan Rizky Billar yang tentunya semalam masih lanjut kerja sampai tengah malam persahabat ya di situ ada bang Fali Akbar juga ini salah satu contoh bahwa Rizky Billar adalah orang pekerja keras persahabat ya yang selalu berjuang tentunya tentu, tentu, untuk keluarga apalagi sebentar lagi akan menikah dan tentunya akan mempersunting lesti di Kejora, pasnya tambah semangat dan tentunya kita doakan mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan amin ya robbal alamin Berikutnya juga kita mendapatkan kabar bahagia dari Kariski Make up Persahabat ya, tentunya kemarin ketika live Instagram Kariski Make up menyampaikan bahwa tanggal 10 tepatnya hari ini Lesti Kejora tentunya akan hadir di lidah malam hari ini para sahabat ya Bakal ada kejutan spesial dari Dedek Lesti untuk kita semua para fans Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun instagram Santi6608 mengatakan dalam kolom komentar Dah kangen dedek di lidah tanggal 10 ada dedek Tuh para sahabat, ya semoga fix Dan tentunya mudah-mudahan semoga sama kakak Rizky Bilar juga para sahabat, ya Tentunya kita doakan mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan kejutan bahagia Langsung dari sepasang kekasih Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan postingan di sini, tentunya momen semalam Alhamdulillah rezeki calon manten Lesti Kejora akhirnya tanda tangani kontrak atau proyek terbarunya persahabat ya Mudah-mudahan semoga berkah dan untuk semuanya Mudah-mudahan dilancarkan sampai hari bahagia nanti untuk Lesti dan Rizky Bilar Kita selalu bangga dan selalu bahagia mengidolakan dedek Lesti persahabat yang semakin hari Tentunya semakin banyak orang yang selalu mendukung dan mendoakan buat Lesti dan Rizky Bilar Dan kita selalu tentunya bersahabat keempat untuk selalu mensupport buat hubungan idola kesayangan kita Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjir komentar Banyak sekali dibanjiri respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Wahian Umi yang berkomentar Mungkin waktu itu belum deal kali ya Sekarang Alhamdulillah Masya Allah rezeki calon manten, Masya Allah lancar ya kesayangan Doakan yang terbaik persahabatnya ya Untuk Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial dari Kak Rizky Bilar Di IGS pribadinya tentunya mengunggah sebuah postingan foto kucing kesayangan Iya nih Naruto persahabat ya yang sudah dipakaikan baju batik nih dan tentunya untuk Naruto sudah siap mengiring tentunya Rizky Bilar di acara lamaran sahabat, jadi sebuah kalimat caption dituliskan oleh Bang Bilar, Uta udah siap ke lamaran bosku, wekwekwekkan Naruto nya Bilar tuh persahabat ya sudah memakai batik dan sudah siap untuk ke acara lamaran Leslie dan Rizky Bilar, wow. Doakan saja persahabat ya mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia dari keluarga Lesti dan Rizky Bilar Dan berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggan spesial kita mendapatkan kabar spesial bahagia juga Tentunya kita lihat ini persahabat ya aduh luar biasa banget nih ya Ini momen semalam juga ketika Lesti Kejora tanda tangani project dan kontrak terbaru persahabat ya Terlihat sangat gairah dan tentunya sangat cantik banget bersahabat ya aura dari calon pengantin Yang selalu tampil cantik dan memberikan tentunya aura kebahagiaan bersahabat ya terlihat dari raut wajahnya Dedek Lesti Kecerang Di sini sudah yakin bahwa Dedek Lesti sangat bahagia Tentunya bersama Rizky Bilar Mudah-Mudahan Lesti dan Skibla selalu diberikan kebahagiaan amin Ya Robbal Alamin berikutnya ini tentunya ada kabar terbaru soal kak nova bersahabat ya kita lihat aja nih tentunya ketika live instagram semalam kak nova menyampaikan bahwa tentunya balik ke jepang itu bulan 7 bersahabat ya yakni bulan depan atau bulan juli dan sudah dipastikan pernikahan lesi kejora tentunya di bulan 7 bersahabat ya ini tentunya mendapatkan kabar spesial langsung dari kak nova ...yang tentunya kita mendapatkan informasi bahwa Kanova balik ke Jepang di bulan 7 persahabat... ...ya sudah dipastikan setelah acara pernikahan Kanova balik lagi ke Jepang persahabat... ...ya sudah dipastikan juga bahwa pernikahan pasti akan diadakan di bulan 7 persahabat... ...ya doakan yang terbaik mudah-mudahan acara dilancarkan... ...dan tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya dari Lesti dan Rizky Bilar... Pasingan tersebutlah di-post kembali oleh akun Instagram Leslar underscore Yang tentunya menyebutkan sebuah kalimat caption di situ dituliskan Oh balik lagi ke Jepang bulan 7 ya bang Kalian tebak aja sendiri tanggalnya Kan bulan Juli ada 31 hari tuh Wow Pastinya mudah-mudahan saja Tentunya di hari anniversary Leslar Masahabat ya doakan saja mudah-mudahan Tentunya kita mendapatkan kebahagiaan dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans. Salah satunya ada komentar dari akun Instagram. Sayang underscore mau gaya berkomentar? Dari aja bilang bulan depan ngunduh mantu di Medan tuh bersahabat ya air Juni sih nikahan Lesler Insyaallah. Karena masih banyak acara mereka yang gak akan dipublis, tuh persahabat ya. Tentunya doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan acara lamaran sampai acara akad pernikahan Leslie dan Rizky bila dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat ya tetap pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Leslie dan Rizky bila selanjutnya. Mungkin itu informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh